Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat media Donat Art Untuk video kali ini Saya akan mereview suatu produk Yang sangat recommended Dari Bio Industries Yaitu Biopolis Natural Oil Ini adalah bagian yang sangat penting Dalam pengerjaan suatu produk Yaitu finishing pada media kayu Ataupun sejenisnya. Apa saja sih keunggulannya Untuk yang pertama Jika diolesi Biopolis Natural Oil Warna akan terlihat lebih mengkilat Dan lebih indah tentunya Tanpa mengurangi atau menghilangkan warna asli dari kayu tersebut Ini juga sangat penting sekali Karena akan terlindung dari air Ataupun dari cuaca buruk Dan juga anti rayap loh Pengerjaannya juga sangat mudah sekali Karena dia cepat kering Gimana sih pengerjaannya? Ayo kita lihat video yang ini